Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alana Sekolani. Bagi sahabat-sahabat yang baru saja bergabung, silahkan klik tombol subscribe jika tombolnya masih merah, kemudian like jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Kali ini kita akan membahas tentang tata cara musyawarah desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2019. Nah, Barangkali eh, masih ada sahabat-sahabat bertanya, ataukah yang ingin memastikan apakah musyawarah desa yang saat ini dilaksanakan di desa sudah sesuai dengan peraturan menteri desa yang terbaru ini? Mari kita simak videonya. Check it out! Tata cara musyawarah desa, tahapan musyawarah desa itu terdiri dari dua. Yang pertama, persiapan. Yang kedua adalah pelaksanaan musyawarah desa itu sendiri. Nah, persiapan BPD mempersiapkan penyelenggaraan musyawarah desa berdasarkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya. Artinya, musyawarah desa ini adalah musyawarah yang terencana, kalau diklasifikasikan sesuai dengan jenis musyawarah. Nah kemudian rencana kegiatan yaitu pemetan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kemudian sarana dan prasarana pendukung, kemudian peserta undangan, dan pendamping. Rencana anggaran biaya harus disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada di desa. Artinya kondisional sesuai dengan kemampuan eh, keuangan kemudian BPD menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemerintah desa perihal rencana penyelenggaraan musyawarah desa yang meliputi permintaan kepada kepala desa, pemerintah desa untuk menyiapkan bahan pembahasan berupa dasar pemikiran yang dimusyawarahkan ya, konsepnya dan manfaat hal strategis yang akan dimusyawarahkan. Jadi eh, ini Pemerintah desa di menyiapkan konsep-konsep itu, ya. Kemudian, penyiapan biaya penyelenggaraan musyawarah desa dan penyediaan sarana pendukung kegiatan dalam musyawarah desa agar pelaksananya berjalan dengan baik sesuai dengan target yang diinginkan. Nah, dalam hal persiapan musyawarah desa, ya, BPD melaksanakan rapat untuk menyusun pandangan resmi terhadap hal strategis yang akan dimusyawarahkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang sudah digali, kemudian ditampung, dan diolah. Nah, ini adalah bagian dari tugas dan fungsi BPD, yaitu menggali, menampung, dan mengolah aspirasi. Jadi, BPD melakukan rapat untuk menetapkan Pandangan resmi karena di dalam musyawarah desa itu ada nanti BPD menyampaikan pokok-pokok pikiran, artinya inilah momentum. Kemudian, pandangan resmi BPD ya dimuat dalam berita acara hasil musyawarah BPD, artinya kan resmi, bukan antara BPD satu dengan yang lain bertentangan ataukah berbeda. Pandangannya artinya tidak melalui uh, musyawarah sebelumnya kemudian berita acara hasil musyawarah BPD ya dimaksud itu ditetapkan oleh pimpinan dan atau unsur BPD nah BPD membentuk panitia pelaksana musyawarah yang ditetapkan dengan keputusan BPD artinya panitia musyawarah desa itu ditetapkan dengan keputusan BPD nah Susunan panitianya ya terdiri dari ketua itu sekretaris BPD. Anggota panitia itu adalah unsur BPD. Kemudian unsur perangkat desa dan unsur LKD ya lembaga kemasyarakatan desa. Nah panitia pelaksana ini ya dalam melaksanakan tugasnya itu bersifat sukarela. Artinya eh, bagian dari tugas dan fungsi ya. Panitia pelaksana dalam melaksanakan musyawarah desa menyiapkan yang pertama kepesertaan musyawarah desa. Kemudian jadwal kegiatan musyawarah desa itu harus disiapkan, harus ditentukan kemudian tempatnya di mana, kemudian sarana pendukungnya harus disiapkan oleh panitia. Kemudian kepesertaan musyawarah desa ya terdiri atas peserta dan yang kedua adalah undangan. Nah, siapa peserta? Nah, peserta berasal dari pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat yang diundang secara resmi. Nah, jadi, undangan merupakan setiap orang selain warga desa yang diundang hadir sebagai undangan. Nah, siapa tuh yang sebagai undangan di dalam hal ini? Bisa jadi unsur pemerintah daerah, kabupaten, kota tenaga penamping Profesional, kemudian bintara pembina desa, ya, bayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, lanjut nah. Panitia pelaksana musyawarah desa menetapkan jumlah peserta dan undangan berdasarkan rencana kegiatan. Rencana biaya dengan memperhatikan keterwakilan unsur peserta dan proporsionalitas jumlah penduduk desa, dan memenuhi keterwakilan unsur masyarakat yang ada di desa. Nah, peserta diutamakan yang berkaitan langsung dengan hal yang bersifat strategis yang akan dibahas. Nah, dalam musyawarah desa dan mampu menyampaikan aspirasi kelompok yang diwakilinya, artinya kan peserta musyawarah desa ini adalah representasi nah, jika pembahasannya itu berkaitan dengan petani maka unsur keterwakilan daripada petani atau perwakilan dari kelompok tani itu harus ada karena uh, diharapkan mereka dapat memperjuangkan menyampaikan aspirasi yang juga merupakan representasi dari uh, petani nah, dalam hal Terdapat masyarakat desa yang berkepentingan, tapi belum terwakili sebagai peserta. Ya, dapat maka dapat mendaftarkan ke panitia untuk diundang sebagai peserta. Nah, jadi jika ada kelompok-kelompok yang belum terwakili oleh daftar-daftar uh, yang ada, maka dapat mendaftarkan ke panitia untuk diundang sebagai peserta. Untuk diketahui, masalah desa ini adalah bersifat umum bukan sifatnya rahasia. Nah, jadwal kegiatan itu disusun dengan ketentuan diselenggarakan pada hari kerja atau selain hari kerja. Diselenggarakan bisa pagi, siang atau malam. Nah, tidak diselenggarakan pada hari keagamaan dan hari libur nasional artinya kegiatan ini diselenggarakan sesuai dengan kondisi objektif di desa nah, jika uh, musyawarah musawarah mengumpulkan unsur-unsur masyarakat peserta atau undangan itu kebiasaan di desa pada malam ya maka memungkinkan malam hari jika memungkinkan pada pagi hari maka musyawarah desa itu ditentukan pada pagi hari kemudian jadwal tersebut ya disesuaikan dengan kondisi kearifan lokal, objektif dan sosial budaya masyarakat, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Nah, tempatnya di mana? Bisa di balai desa, gedung pertemuan desa, lapangan desa, rumah warga, gedung sekolah, tempat layak yang yang sesuai dengan kondisi. Artinya sesuai dengan kondisi lah ya. Nah, kemudian tempatnya harus berada di wilayah, bukan di luar desa kita nah kemudian sarana pendukung seperti konsumsi meja dan kursi tenda pengeras suara papan tulis ATK ya, dan kebutuhan yang memang sesuai dengan kebutuhan nah kemudian penyediaan sarana pendukung kegiatan itu dilakukan dengan mengutamakan sarana dan pesana yang ada di desa artinya kan lebih efisien lah ya Kemudian dalam halana pendukung kegiatan tidak mencukupi penitia dapat menyediakan dengan cara swadaya ya patungan lah gotong royong ya pinjam meminjam atau sewa. Nah kalau ada biaya sewa maka itu merupakan bagian dari anggaran musyawarah desa. Nah sebelum pelaksanaan musyawarah desa Perwakilan unsur masyarakat melakukan musyawarah pemangku kepentingan untuk menyiapkan data pendukung, menggali dan menampung aspirasi, membahas dan merumuskan aspirasi pemangku kepentingan. Ya, nah hasil rapat itu ya sebagai bahan pembahasan dalam musyawarah desa oleh para pemangku kepentingan tadi. Nah siapa saja ya pemangku kepentingan itu, misalnya musyawarah kelompok tani, kelompok nelayan, pengrajin, kelompok perempuan, perempuan anak bagian pelindungan anak, kelompok masyarakat miskin, musyawarah wilayah ya musyawarah mematih kader kesehatan masyarakat kelompok seniman, musyawarah LKD LAD dan kelompok-kelompok lain, ya musyawarah-musyawarah kelompok-kelompok lainnya, musyawarah -musyawarah kelompok -kelompok lainnya. Nah, hasil keputusan kelompok tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditetapkan oleh ketua kelompok memangku kepentingan dengan dilanjungi e lain dan data yang diperlukan